Halo teman-teman, wow, kembali lagi dengan si keren boy teman-teman Lihat, mainan berwarna hijau lagi teman-teman Mari kita cuci teman-teman wow, ini dia, sudah kita sediakan airnya teman-teman Wow, mainannya apa saja ya teman-teman Lihat, wow, kotor sekali Coba kita, wow, kotor kultur banget teman-teman Mari kita cuci uh, kita mulai dari yang terbawah teman-teman kita cuci ke sini teman-teman Wow Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita cuci Wow sangat kotor teman-teman Wow Ini dia mobil pengangkut molen, teman-teman. Wow, sudah bersih! Taruh sini, yang selanjutnya. Ini dia, wow! Si Tayo, si Gani, teman-teman. Wow, yang ini, teman-teman. Wow, mari kita cuci, mari kita cat. Wow, mobil. <tuh> lanjut teman-teman wow wow sepertinya ini mobil mobil beko Oke kita lanjut teman-teman. Wow. Wow. Mobil penggilingan pasir teman-teman. Wow, wow. Selanjutnya. Wow. Mobil. Yeps. Selanjutnya, wow, udah matahari, teman-teman kita! Wow, selanjutnya. Mobil truk selanjutnya, wow! Mari kita cuci lagi, teman-teman. Wow, wow Terlepas dari rangkaiannya teman-teman Wow Ini adalah mobil Slender ya teman-teman Untuk menghaluskan Aspal Oke teman-teman Pencucian mainan kita sudah selesai teman-teman Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman di channel Secret Boy. Agar channel Kren Boy terus upload setiap hari ya teman-teman untuk menghibur kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.